Berikut harga sawit Provinsi Jambi berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. Sawit umur 3 tahun 2084,30 rupiah per kilo. Sawit umur 4 tahun 2201,39 rupiah per kilo. Sawit umur 5 tahun 2304,56 rupiah per kilo sawit umur 6 tahun Rp2.402,27 per kilo, sawit umur 7 tahun Rp2.463,17 per kilo, sawit umur 8 tahun Rp2.513,41 per kilo sementara sawit umur 9 tahun 2564,27 rupiah per kilo, dan sawit umur Oktober 20 tahun 2638,10 rupiah per kilo, sawit umur 21-24 tahun 2555,02 rupiah per kilo, dan sawit umur 25 tahun 2431 rupiah per kilo. Di mana harga minyak sawit mentah? CPO, ditetapkan Rp11.948,03 per kilo dan harga kernel Rp5.291,65 per kilo dengan indeks K91,23%. Sekian harga sawit untuk tanggal 28 Oktober 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.